Jadilah suku kaum dan. Terima kasih. Tuhan saya persilakan untuk duduk. Sebentar kita akan masuk ke dalam prosesi candlelight. Apa ada dari Bapak Ibu yang belum mendapatkan lilin, lilin elektrik ya? Kalau belum boleh angkat tangan di tempat, nanti ada tim asyar kami yang akan menghampiri kursi Bapak Ibu kalau misalnya terlewat. Apakah semua aman? Oke, okay, sim semua sudah dapat. Di sore hari yang berbahagia ini, saya ingin mengundang Pastor Andreas Varianto, selaku lead Pastor Raja Wali Church beserta dengan istri Bu Meyer untuk bisa maju ke depan, didampingi oleh Pastor Joe, selaku ko pester dari Raja Wali Church beserta rekan-rekan pengurus yang terkasih bisa mendampingi para pastor kita di depan untuk melakukan prosesi kendalaan. semuanya sudah mendapatkan lilin tadi sudah ya Lampu boleh digelapkan sedikit Saudara saya mau mengambil momen sebentar Dimana kita diingatkan akan Satu momen dimana ada cahaya yang menyala di lilin ini Ini adalah cahayanya Tuhan Yesus Yang datang Menyelamatkan kita semua Cahaya ini Memberikan hidupnya buat kita Bahkan Sebelum kita menyadari kita butuh kasih dan pengampunannya dia sudah datang buat kita semua dan biarlah lewat momen Natal ini di tengah kegelapan dunia kita diingatkan ada cahaya Tuhan yang memberikan hidupnya memberikan dirinya untuk kita semua dan pertanyaannya buat kita semua maukah kita kembalikan hidup kita ini, hidup kita ini untuk kemuliaan namanya saudara biarlah lewat momen Natal ini kita kembali diingatkan ada Tuhan yang menyalakan hidupnya supaya hidup kita bisa menyala juga. Mari kita dengarkan lagu pujian malam kudus. Siala juga Tuhan untuk langit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan malam kudus. Untuk kasihmu Tuhan hidup kami Tuhan Tuhan ingatkan kami selalu Tuhan jemaatmu kami semua Tuhan Yesus bahwa kami tidak mengasihiMu lebih dulu Tuhan Yesus karena kasihMu kami sanggup untuk mengasihiMu. Amin Terima kasih Tuhan, Tuhan untuk kelahiranMu dalam hidup yeah. kami. Terima kasih Tuhan untuk kelahiranMu Tuhan di dunia ini. Engkau yang maha kuasa, Engkau yang Allah di atas segala Allah rela turun ke dunia itu semua karena kasihMu Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan untuk kondisi negara kami. Tuhan terima kasih Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami, dunia kami yang hari ini Tuhan uh, mungkin orang dunia lihat Tuhan penuh dengan kegelapan. Tapi kami Tuhan Yesus, bravers Tuhan kami mau lihat Tuhan itu menjadi kesempatan bagi kami untuk menjadi terang Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus jawaban akan sia-sia apabila tidak ada persoalan. Di saat-saat ini Tuhan Yesus kami percaya Tuhan umatmu Tuhan punya kesempatan. Melihat ini sebagai kesempatan Tuhan bukan sebagai cobaan Tuhan Yesus. Justru di sinilah Tuhan kami bisa menjadi terang. Justru di sini kau bisa menjadi teladan Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi teman-teman kami. Amen. Dan kami percaya Amen. Tuhan Yesus melalui hidup kami. kasihmu mu Tuhan dinyatakan. Yes. Makasih Tuhan kau baik, baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan muncul syukur. Mari semua yang percaya sosok, katakan. Amin. nama Tuhan. Cuma Tuhan saya persilahkan kembali untuk duduk. Apapun yang kami alami dan apapun yang terjadi dalam Tuhan hidup kami Kami percaya Engkau Allah yang setia Amin Jangan duduk Bapak dan Ibu sekalian Saya sangat senang ya Kalau hari ini kita bisa berada di tempat ini Ini benar-benar Kemurahan Tuhan dalam hidup saya Dan terutama buat Raja Wali Church Karena kami ingat Tahun pertama kami memulai gereja ini Di 19 Januari 2020 Kami ini benar-benar Sekelompok anak muda yang Mau berjalan bersama dengan Tuhan dan sampai hari ini ada, dan kita bisa merayakan Natal 2021 seperti ini, dan melihat saudara semuanya, sungguh ini kasih karunia Tuhan dalam hidup kami semua. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan. Oke okay, saudara, sebelum kita masuk Firman Tuhan, boleh nggak kasih senyum kiri kanan dan katakan Merry Christmas kalau nggak kedengeran juga ya? Pakai masker ya? Merry Christmas. Oke, oke, oke, oke. Kita langsung buka Alkitab kita di Matius 1. Pemain pemusik boleh duduk. Matius 1, eh, 1, 1, ayat 1-17. Matius 1, ayat 1-17. Dan kalau saudara bisa eh, buka alkitab saudara, saudara bisa buka di tengah-tengah saudara. Komen keyboardnya masih stay dulu ya. Yeah. Matius 1, ayat 1-17. Saya mau bacakan satu perikop yang menarik buat kita semua. Dan inilah perikopnya. Mengenai silsilah Tuhan Yesus. Matius 1 ayat 1 sampai 17 ya. Di depan ada di slide saya. Malam hari ini kita akan membahas tentang Brave and Bright. Semua bilang Brave and Bright. Oke, kita langsung aja. Kita mau lihat ayat, -ayat kitabnya. Ada sesuatu yang menarik di sini. Saya coba cek ini saya dulu apakah bisa? ya. Oke. Matius 1 ayat 1 sampai 17 kita baca bersama-sama. Inilah Yesus, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Anak Abraham, Abraham memperanakan Ishak Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat ketiga, saudara bisa baca, satu dua tiga, Yehuda memperanakan ...Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Ya, kita lanjutkan kembali, Salmon memperanakan boas dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan, memperanakan Salomo dari istri Uria. Kita lanjutkan kembali. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia. Ayat 9, Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hiskia, Hiskia memperanakan Manasya, Manasya memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Ayat 11, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Zerubabel. Sebelum saya lanjutkan, lihat kiri kanannya apakah ada yang tertidur? Oke ya, aman ya. Saya lupa, memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Ya. Eliud memperanakan Eliazar. Eliazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. And Yakub memperanakan Yusuf. Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Akhirnya sampai juga kita ya. Lalu yang terakhir kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Kita tuduhkan kepala, kita mau berdoa dulu buat firman Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih di momen Natal pada malam hari ini, kami bersyukur kami berada di tempat ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu dan juga urapi semua jemaat yang hadir pada malam hari ini. Bravers yang mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hati kami menjadi hati yang subur untuk siap ditanami oleh benih kebenaran firman. Tuhan kami mau membuka hati kami sehingga kami pulang gak sama seperti kami datang. Kami memperoleh kebenaran yang baru Tuhan. Dan Tuhan ampuni Pastor Andre kalau korban Natal kok baca ayat silsilah Tuhan. Semoga dia tahu apa yang dia lakukan. Semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Saudara saudara mungkin kaget ya, kok Natal natal membaca silsilah begitu panjang seperti begini gitu. Mungkin saudara bertanya-tanya apa makna dari silsilah silsila seperti yang kita baca tadi gitu. Saudara saya ingat pada waktu saya sekolah teologi ya, sekarang juga saya tinggal kebetulan saudara ya, masih sekolah teologi ya. Dan di sekolah itu ada salah satu dosen favorit saya, dia pengajar yang sangat cerdas gitu ya, orangnya pinter banget, dia bilang begini, mahasiswa terutama yang gembala katanya hindari tiga hal pada waktu mengkhotbahkan isi Alkitab katanya tiga bagian Alkitab ini kalau saudara khotbahkan harus berhati-hati kalau bisa dihindari yang pertama katanya kalau berkhotbah dari kitab-kitab yang jemaat yang unfamiliar itu bahaya kalau berkhotbah dari kitab-kitab yang jemaat nggak familiar itu bahaya tahu kan saudara-saudara punya Alkitab pada bagian yang lengket-lengket tuh biasanya yang kalau dibuka jarang sekali. Ya kan? Kalau dibuka tuh jarang sekali. Seperti ya kayak peraturan-peraturan keimaman, ukuran-ukuran rumah ibadat yang jarang dibuka atau mungkin kitab-kitab nabi-nabi minor seperti Amos, Obaja, Imamat dan lain-lain. Ini susah dikhotbahkan karena kayaknya mayoritas waktu kita nih sebagai pengkhotbah itu mesti kasih latar belakang sejarah dulu gitu. Baru akhirnya masuk ke aplikasinya gitu. Itu kata dosen saya, hambatan yang pertama. Hambatan yang kedua apa sih? E, berkorba dari Alkitab. Yang kedua adalah sebaliknya. Cerita dari kisah di Alkitab yang sudah sangat populer. Yang sudah sangat populer. Jadi jemaah-jemaah tuh begitu tahu. Ngomongin apa nih? Oh semua orang tahu Daud lawan Goliat tahu. Nuh punya Bahtera masuk Bahtera e, menyelamatkan hampir sesi bumi. Tahu. Bahkan ateis aja tahu kok. Daud lawan Goliat katanya gitu. Musa membelah laut merah. Tahu lah. Dan kadang saking populernya kita suka miss banyak pewahyuan yang Tuhan mau berikan kepada kita, betul nggak? Nah yang ketiga kata kata dosen saya ini sudara berkhotbah dari silsilah ini juga sulit karena kadang-kadang baca namanya aja kita kayak baca nama virus, ya kan virus apa ini? Kok namanya seperti ini tidak tahu, gitu saudara ya. Jadi menjelaskannya kayaknya agak susah. Tapi saudara ada momen-momen di Alkitab silsilah ini ada dan Dia berkata jauhilah semua itu. Puji Tuhan saudara, saya masih dalam fase tesis dan belum lulus sekolah teologi Jadi ya kita kembali kepada pembahasan kita. Dan yang semangat bilang, amin. <laughs> saudara, it will be fun ya. Saya nggak bakal membawa saudara membahas satu-satu nama. Yang pasti saya akan bahas tujuh poin pada malam hari ini. Jadi saudara siap-siap terlebih dahulu. Oh, bercanda ya saudara ya, just joke. Oke saudara, Nah kita lanjutkan saudara. Uh, pada waktu kita membaca Alkitab di tayangan online berulang kali. Pada waktu kita membaca Alkitab. Kita mesti tanyakan satu hal aja pada waktu kita membaca Alkitab, pada saat kita bertemu dengan kisah atau silsilah seperti gini. Pertanyaannya adalah why? Semua bilang why? Sekali lagi lebih semangat lagi jawab di Church bilang why? why? Why? Kenapa silsilah ini atau kisah apapun ini dimasukkan ke dalam Alkitab? Why? Dan silsilah bukannya nggak ada faedahnya Karena jelas-jelas di... 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia, mempunyai manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saya juga melakukan mandat yang seperti Paulus katakan kepada Timotius. Bahwa semua tulisan di Alkitab ada faedahnya. Jadi nggak ada yang terbuang begitu aja. Yang mengerti katakan amin. Nah normally saudara kalau kita baca silsilah kayak tadi. Jujur aja. Kalau kita ketemu sisi di Alkitab kita bilang apa? Skip. Lewatin aja deh. Kayaknya nggak terlalu penting. Kalau kita bisa skip list ini. Ini ada sesuatu yang keindahan yang kita terlewati saudara. Kalau kita miss tentang keindahan peristiwa natal. Buat kita semua lewat silsilah ini. Kita akan... Miss beberapa hal yang sebenarnya Tuhan mau nyatakan. Mau Matius nyatakan kepada pembacanya. Membaca kitab suci terutama di zaman sekarang. Saudara jangan sampai kita ini hilang keindahan makna. Dari berita natal yang Matius mau sampaikan ini. ini. maknanya bagus banget gitu saudara ya. Saya coba ibaratkan dengan lebih sederhana deh. Saudara kalau yang masih berusia muda seperti saya. Atau suka doyan nonton ke bioskop. Siapa yang saat ini Eh sorry, sebelum corona deh doyan nonton ke bioskop. Terutama film-film Marvel Universe. Ada? Wow, banyak ya. Banyak kita suka nonton pasti itu kan. Kayak Avengers dan lain-lain. Biasanya setelah filmnya habis, apakah kita langsung buru-buru meninggalkan tempat duduk? Enggak lah. Pasti kita menunggu masih ada satu bagian lain. Dimana kayaknya ada spoiler sedikit. Ya kan? Untuk episode Marvel berikutnya. Betul ya? Karena di part itu justru kayak ada kemasan terselubung. Seperti ada kayak pesan terselubung untuk memulai... Seri nanti di Marvel yang berikutnya gitu, saudara, atau lebih sederhana lagi, di, siapa di saudara di antara saudara yang saat ini adalah tim packaging yang kalau memberikan sesuatu tuh haleluya ya, e, di diperhatikan packagingnya, bungkusannya gimana, pitanya lipatannya gimana, rapi karena untuk orang-orang yang tim packaging ini mengetahui e, bahwa kemasan itu bisa memberikan tanda kutip rasa "Amin". Siapa yang tim packaging coba bisa angkat tangan gak tinggi-tinggi? Ayo, tim packaging. Gak ada ya? Ternyata yang, oh ada. <laughs> ada ya, terima kasih ya. Jadi tim packaging ini memperhatikan kemasan. Sementara kalau saya, atau beberapa pria mungkin yang simple. Yang penting, isinya. Ya kan? Tapi ada orang-orang memperhatikan begitu banyak packagingnya gitu. Nah kalau saya dan istri saya ber, ber, bertimbal balik gitu ya. Istri saya tim packaging. Dia kalau melihat kado nyampe di rumah gitu kayak kemarin banyak yang kasih hampers terima kasih buat saudara yang memberikan hampers nggak buru-buru dia sobek dia pengennya foto dulu kalau saya apaan sih ini langsung aja gitu buka oh isinya ini gitu saya memahami sih ya kalau ya bener-bener tim packaging setahu saya mama saya juga tim packaging tuh ya dia kalau lipat waduh membungkus sesuatu luar biasa dan dia mungkin agak kesel gitu ya udah bungkusnya hampir 2 jam tiga jam dirapiin dengan berbagai detail dibukanya haleluya langsung wah ya kan Kenapa? Kenapa saya mengubah makan ini seperti packaging yang rapi untuk menceritakan kisah Natal? Karena kebenarannya kan gini, saudara. Ya kan, how you give the gift, it's matter. Setuju ya? How you give the gift matter. Jadi kalau kita skip silsilah ini, kita akan kehilangan tuh rasa dari pesan Natal yang mau disampaikan oleh Matius, gitu saudara dan menarik memang. Matius lah dan Lukas cuma dua kitab ini yang membuka Injilnya dengan memberikan silsilah. Yang lain enggak. Markus, wah wow itu Markus rock and roll dia. Enggak peduli Yesus lahir dari mana, langsung ke pelayanan Yesus rock and roll, ya kan? Kalau Yohanes lebih teologis pada mulanya adalah firman, firman menjadi uh, manusia dan gitu. Yohanes gitu. Kalau Matius dan Lukas ini memberikan silsilah kalau saudara yang lebih teliti lagi nanti pulang baca Alkitab di rumah. Saudara mungkin bertanya-tanya, kok silsilah Matius dan Lukas kok beda? Jangan-jangan sesat. Saya kasih tahu jawabannya saudara ya. Matius itu memberikan silsilah itu dilihat dari garis keturunannya Yusuf. Kalau Lukas melihat dari sisi Maria. Makanya ada beberapa perbedaan dalam silsilah tersebut. Itu pertanyaan yang mungkin saya perlu jawab malam hari ini pesan sponsor. Yang kedua saudara, kalau saudara tadi perhatikan, kok bisa angkanya pas tadi kan 14, 14, 14. Nah saudara, ini menarik. Artinya saudara, kalau saudara baca kitab, kitab perjanjian lama, itu nggak mungkin. Sejarah itu hanya ada 14 orang dari keturunan dari Abraham sampai kepada Daud. Banyak. Ini berarti, artinya Matius memilih. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam silsilahnya, Matius memilih orang-orang yang dimasukkan dalam uh, silsilahnya. Wah, ini skandal dong kalau gitu. Konspirasi bukan? Di zaman dulu sangat normal kalau kita meninggalkan beberapa generasi untuk menciptakan simbolik number gitu. Di zaman itu gaya tulis seperti begini di literary Hebrew gitu ya di literary. Yahudi itu normal sekali. Jadi nggak masalah. Nah, kita kan pembaca masa kini, mungkin kita jadi pusing, tapi pembaca di zaman Matius di zaman itu sangat paham dan ngerti bahwa itu adalah hal yang wajar. Nah, yang kita pasti paham di zaman ini adalah sama seperti kita deh. Kalau kita membuang beberapa nama dari silsilah, biasanya pasti kita buang karena nama-nama yang masuk ke dalam silsilah itu kayaknya doesn't good dalam hidup kita. Paham ya? kita tentunya mau kalau ditanya keturunan siapa sih kamu? Oh, kakek saya ini. Papa saya ini, sebelum ngomong itu papa saya ini, kakek saya ini. Om gua tuh yang punya PT ini. Om gua komisaris ini. Pengennya kan begitu, yang bagus-bagus yang kita taruh. Pernah ada jokes soal bapak-bapak gitu saudara ya, jokes di TikTok saya lihat lucu juga sih dia bilang. Om katanya. Om tahu nggak siapa Pak Om tahu nggak papaku itu hebatnya apa? Apa katanya? Om tahu rumah sakit nggak Kata gitu. Itu Bapakku yang bikin sakit. Wih. Lalu dibalas sama si om itu ya kan? Ah, begitu aja kau bangga banggakan kata. Kau tahu nggak baso beranak katanya. Kenapa? Itu anaknya papaku yang adopsi katanya. Gitu. Sekarang udah berhasil. Ya ampun, jokes Bapak-bapak ini. Gitu ya. Oke, crispy. Sip. Saya merancangnya dengan baik. Tidak ada yang ketawa, guys. Oke, kita kembali ke sini ya. Menarik ya saudara ya, maksudnya kita ngerti ya. Bahwa kita pengen buang beberapa nama dalam silsilah pasti. Supaya kelihatannya silsilah keluarga kita itu keren. Dan Matius memang membuang beberapa nama untuk memberikan porsi yang pas kepada silsilah Yesus. Nah saudara, kalau seperti itu teorinya kita semua paham. Saya juga berpikirnya pertama-tama seperti itu. Nah kalau melihat apa yang Matius pilih, ini men, ada yang mencolok. Sangat mencolok sekali. Maksudnya gimana Pastor Andre, apa yang mencolok? Saya nggak ada masalah sih, kalau silsilah Matius itu memang dia menulis kitab ini memilah-milah nama. Saya nggak ada masalah. Tapi gini loh, masalahnya adalah pada waktu Matius memilih orang-orang yang ada di dalamnya. Saya pikir untuk keren-kerenan, tapi ini yang twist pikiran saya. Yang twist pikiran saya ternyata adalah orang-orang yang dipilih Matius ini aneh. Aneh. Orang-orang yang dipilih Matius untuk dimasukkan dibaca jadi silsilah juruselamat Selamat ini aneh. Dari yang kita mau baca ada yang aneh dalam silsilah Matius ini gitu Saudara. Yang kayaknya mengedepankan sepertinya menyodorkan satu cover majalah fashion gitu Saudara Sepertinya the woman of Jesus genealogy ditonjolkan dengan begitu luar biasa Saudara. Ternyata ada empat nama wanita gitu saudara ya. Yang dimasukkan di dalam silsilah Yesus. Ibarat cover depan majalah, kayaknya Matius ingin menonjolkan ini. Saudara harus paham. Dalam tradisi Yahudi, wanita itu tidak boleh bersuara. Bahkan setiap dihitung pasti karena mereka patrialkal. Makanya kalau saudara baca, ala Abraham, ala Isaac, ala Yakub, Laki semua. Mereka nggak jebutin yang wanita-wanita gitu. Nah ini disebutkan ada wanita. Empat wanita. Dan saudara harus tahu, orang Yahudi itu kalau berdoa bersyukur. Satu, bersyukur karena dia orang Yahudi. Dia berpikir, dia orang pilihan Allah. Yang kedua, orang Yahudi yang laki-laki bersyukur karena dia bukan wanita. Serius. Itu sejarahnya begitu. Jadi maksudnya saudara, kalau, kalau Matius memilih orang-orang seperti begini, ini ajaib sekali ya. Dan bukan hanya sekedar wanita, Empat wanita ini yang dipilih, kembali ke slide saya, ini bukan wanita biasa. Ini skandal banget. Skandal banget wanita-wanita ini. Gitu ya. E, maksud saya gini, kalau kita mau promosi sesuatu, kalau kita mau promosi sesuatu ya, kalau kita mau promosi sesuatu, biasanya kita taruh yang bagus-bagus dong, betul? Gak? Sebentar ya, ini screen saya mati di sebelah kiri, nanti bisa tolong dibantu tim media. Oh, kalau kita mau promosi yang bagus-bagus, kita pasti mau packagingnya bagus kan, ya kan? Atau saudara yang main sosial media, saudara-saudara yang main sosial media, tahu deh, saudara pasti taruh foto-foto yang di fit Instagram saudara adalah foto-foto yang bagus-bagus, betul lah? Gak? gak mungkin, saudara taruh di fit saudara fotonya yang jelek-jelek. Maksud saya gini deh, saya kasih contoh ya. Ini ada contoh mana ya? Oh, oh. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, kelewatan sedikit. Nah, Kalau saudara lihat di depan foto siapa itu? Saya dan istri saya ya Boleh tim media tolong sebelah kiri dinyalakan nih. Ya, Itu foto saya dan istri saya nih Fotonya bagus gak? Bagus saya taruh di feed sosial media saya Diambil di momen apa? Diambil di momen pada waktu dia berulang tahun Bersama anak saya yang pertama Gevarel Kelihatannya kan cakep sekali, kelihatannya bagus sekali. Mungkin orang yang lihat, wih sweet banget keluarga Pas Andre. Ih cantik sekali istrinya, ganteng sekali anaknya. Wih semuanya manis-manisnya, fotonya kayaknya postnya bagus gitu. Tapi siapa yang paham? Great post tidak sama dengan real situation. Siapa di sini yang paham? Bahwa post yang bagus... Belum tentu sama dengan kejadian yang sesungguhnya Untuk ngaturin anak saya bisa duduk manis Begitu, haleluya Loncat kanan, loncat kiri Tomplok kanan, tomplok kiri wah weh, weh, Dia pakai foto lagi, ulang, ulang, ulang ulang Apalagi saudara menikah dengan Semahluk yang bernama wanita Wanita itu kalau foto, apakah cukup Satu kali? Tidak e Kalau kita lagi kan Udah foto ya? Udah, tanduk, dulu Begitu lihat, kurang nih, kayaknya nih Kurang cakep, ulang lagi nih, oke sekali lagi gitu ya kan foto iya yeah, udah belum oke ulang lagi ulang lagi saya pasti nenangin anak saya lagi percayalah yang tampil di sosial media itu great post tapi not real situation tapi Matius menarik dia nggak taruh great post dia langsung straight to the point untuk kasih real situation pertanyaannya why kenapa Matius Memberikan itu semua di awal-awal. Saya akan bahas tujuh poin saudara pada sore ini dengan cepat. Secara cepat saudara. Dari sekian sebenarnya kita kalau bahas silsilah itu bisa... Empat, lima session pendalaman Alkitab lah. Saya ambil yang paling mencolok aja yang wanita-wanita ini. Siapakah wanita-wanita ini? Secara cepat saudara ya. Yang pertama... Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari... Tamar. Semua bilang Tamar? Tamar. Tahu nggak Tamar ini siapa? Tamar ini... Kalau saudara baca di kejadian pasal 38... ...ada anak Yakub yang bernama Yehuda... ...menikah dengan wanita kanaan... ...di luar orang Yahudi. Orang Yahudi itu gak boleh nikah dengan orang di luar suku. Dia menikah dengan orang kanaan bernama Suwa. Dan akhirnya punya anak namanya Er... ...Onan dan Shelah. Nah, Taman, sorry, Tamar... ...dinikahkan dengan Er. Nah, pada waktu menikah dengan Er... ...Ernya ini dipanggil pulang Tuhan... ...karena jahat di mata Tuhan. Dan menurut hukum di zaman itu... Kalau kakaknya mati, maka istrinya ini Tamar harus diteruskan keturunannya oleh adiknya yang kedua. Namanya pernikahan Levirat gitu ya. Lalu dinikahkan lagi dengan Onan. Tapi Onan juga berbuat jahat. Pada waktu berhubungan dengan Tamar dia tidak e, membuahi di dalam tapi membuang benihnya, spermanya di luar gitu. Makanya sampai sekarang kita kenal namanya oh Ya gitu ya saudara paham ya Jadi seperti itu dan onan itu juga dikatakan Jahat di mata Tuhan sehingga meninggal lagi Jadi udah ernya meninggal Onannya meninggal dan Si nih ini ketakutan Kayaknya Tamar ini membawa kutuk bagi keluarga kita gitu Membawa kutuk Bagi keluarga kita lebih baik kita kembalikan Aja dia kembalikan dia saja Ke keluarganya jangan-jangan Aku serahkan anakku yang ketiga masih kecil juga sih Namanya Siela gitu ya Nanti anakku yang ketiga juga mati Nah di mata Yehuda begitu, tapi di mata Tamar ini bukan perkara mudah. Ini bicara masa depannya, keamanannya secara finansial mungkin dan hal lain-lain. Ini ini nggak gampang buat dia. Jadi dia merasa dikhianati, merasa dibuang begitu dia kembali ke keluarganya. Dan one day waktu berjalan-berjalan-berjalan istrinya Yehuda mati. Yehudanya jadi duda. Tamar muncul dengan rencana yang kreatif. Gimana kalau aku pura-pura jadi pelacur deketin aja nih. Mertuaku, pasti tokcer. Oh dia kerjain itu saudara, dia kerjain. Jadi suatu saat Yehuda datang gitu ya ke satu daerah ketemu dengan tamar singkat cerita mereka berhubungan. Lalu singkat cerita tamarnya pinter, boleh gak? Gak usah bayar gimana-gimana minta beberapa barang aja deh. Minta barangnya apa? Kayak tongkat gitu ya, kayak cap, stempel. Di zaman dulu orang gak tanda tangan tapi bawa stempel gitu saudara. Yang mewakilkan identitas dirinya. Oh dikasih mah Yehuda. Lalu singkat cerita tamarnya hamil. Tamarnya hamil, Tamar klaim. gitu. Lalu Yehuda bilang, siapa yang menghakimi wanita ini? Bakar dia. Tapi Tamar bilang, stop, stop, tak dulu. Suaminya, kalian tidak tahu kan? Ini suaminya yang punya stempel ini. Diem langsung Yehudanya. Jadi itulah cerita si Tamar. Interesting ya. Tamar ini kok bisa ada di dalam Alkitab. Dianggap sebagai pembawa wabah kematian, diusir, tapi kembali lagi. Dan dari silsilah dia. Muncul yang lain-lain, itu yang pertama. Yang kedua, ya salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kalau tadi tamar pura-pura jadi pelacur, Rahab literally PSK yang ditemukan di Jericho pada waktu Yosua mau memasuki Kanaan. Pernah baca itu literally PSK, dan saya rasa saya gak usah panjang-panjang di sini gitu. Saudara, yang berikutnya lagi. Boas memerankan obet dari Ruth. Memerankan obet dari Ruth. Siapa Ruth? Ruth adalah orang Moab. Orang Moab itu orang asing, ya. Bukan orang Yahudi, bangsa penyembah dewa Kamos, bangsa yang sangat sering bermusuhan dengan bangsa Israel. Tapi Ruth dipakai juga oleh Tuhan ya. untuk menjadi bagian dari silsilahnya. Interesting. Dan yang paling terkenal di antara semua adalah Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kenapa nggak disebut dari Daud sendiri, benih Daud gitu? Simple, saudara tahu semua kisahnya. Karena memang orang tua Salomo, uh, memang Daud, tapi cara Daud mendapatkan Salomo, Daud tuh mengambil konspirasi untuk membunuh suaminya Batseba yang bernama Uria wanita ini adalah Batsheba. diambil tanda kutip paksa oleh Daud. Suaminya dibunuh secara terencana oleh Daud. Ini jelas banget kan? Ada nama-nama yang aneh ditulis di situ seperti saya bilang. Kok enggak di-skip aja? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa Matius melakukan ini straight langsung di awal? Saudara buat saya, kalau saudara perhatikan dengan baik, ada pesan buat kita semua mengenai yang namanya ukuran Halo, ukuran Ada pesan mengenai undangan juga Saudara setiap kita Setiap keluarga kita kadang-kadang punya ukuran sendiri-sendiri Tentang apa itu berhasil Apa itu sukses Apa itu yang namanya jadi orang baik Gimana-gimana Bahkan society, masyarakat kita Sudah mendefinisikan beberapa hal tentang yang namanya ukuran Ukurannya dibuat orang dalam hidup kita Kadang-kadang kita itu kalau udah merasa cacat Hidupnya banyak orang yang mengakhiri dirinya loh Setuju ya? Hidup kita, bahkan kita kita merasa hidup kita udah banyak gagalnya. Hidup kita udah berantakan. Hidup kita udah jadi beban keluarga. Kita udah ambil keputusan yang salah. Saudara, kalau malam ini saudara lihat silsilah yang Yesus pakai. Orang-orang Yesus pilih juga terdiri dari orang-orang yang berantakan. Hidup di dalam Tuhan dan hidup berani untuk Tuhan. Saya ulang. Berani hidup di dalam Tuhan dan hidup berani untuk Tuhan karena kenyataannya seperti itu di mata Tuhan ukurannya mungkin saja tidak sama dengan apa yang diukurkan dunia kepada kita yang mengerti katakan amin hal ini membuktikan bukan dari mana kita berasal, apa yang sudah kita lewati apa latar belakang kita dan bagaimana masa lalu kita Tuhan mau kita percaya kepada dia amin saudara kebayang gak sih betapa merdekanya kalau kita hidup ngerti Titik berdirinya berbeda gitu. Di mata Tuhan, I'm different. Beda sudah hidup kita. Beda. Titik berdirinya berbeda. Betapa merdekanya. Kalau kita tahu ukuran sejati di dalam Tuhan itu beda. Hidup kita saya yakin lebih tenang, lebih maksimal. It's not about who you are. But about, but about who God is. I Amin. Mean, jadi ini undangan atau invitation untuk saudara-saudara dan saya di hari Natal ini untuk apa? Hidup berani dan memahami bahwa Tuhan itu membuat perbedaan di dalam hidup kita. Kita mau saksikan sebentar saudara, tayangan dari salah satu jemaat Arsi. Yang saya rasa ceritanya menarik kalau saudara perhatikan dengan seksama gitu. Dan dia mengambil langkah yang berani untuk hidupnya. Dan kita lihat pertumbuhannya dari pertama-tama dan sekarang dia menjadi salah satu pemimpin wanita muda di Arsi. Dan dia mau berbagi cerita buat kita semua. Saudara mau menyaksikan tayangan sebentar ini? Oke? Sebelum nanti kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. Silakan tim media bisa disiapkan. Halo, aku Anggre, Umur aku 26 tahun. Dan aku mulai uh, percaya sama Tuhan Yesus itu sejak 2014 itu setelah lulus sekolah. E, mungkin disitu orang-orang akan merasakan cinta mula-mula sama Tuhan. Tapi entah gimana ternyata di posisi aku malah itu mulai masa-masa terberat aku gitu. Nah dari saat itu memang memilih untuk percaya sama Tuhan Yesus memang ternyata nggak gampang gitu ya. ada di mana memang ketika aku pulang kerja, apa namanya, kerja capek ya, terus ada masalah di kantor dan lain-lain. Aku mengharapkan suatu hal yang baik atau bisa diterima setidaknya bikin mood lah, mood bagus gitu dalam rumah. Apalagi kan ibaratnya rumah itu kayak suatu hal yang intim banget lah ya, gitu. Tapi hal itu tuh nggak aku dapetin di dalam rumah. Dari situ aku mulai uh, sering banget karena sering cekcok sama mama terutama itu dan bikin aku kepahitan sama aku gitu aku bisa mengas mengasihi semua orang kecuali keluarga aku gitu kan aku pernah bilang home is like hell setiap hari tanpa, tanpa ada hari libur aku selalu di luar sampai pada titik dimana ada pandemi itu yang memaksa aku untuk tiap hari tiap detik ketemu terutama terutama mama aku ketemu mama aku dan di situ dan bener-bener ada dimana titik bener-bener paling terendah dalam hidup aku di situ aku mulai aku tanya sama Tuhan gitu kan Tuhan gimana gitu ya di titik terendah aku aku nggak bisa kemana-mana ke teman susah kemanapun nggak bisa deh tapi aku uh, disitu situ mulai kan Disitu aku udah mulai ikut klub ya Klub itu udah mulai online Udah kan kita sering sharing sharingan di dalam klub itu Kita tuh gak bisa merubah orang sekitar kita gitu Harus mulai dari diri kita Aku ngomong sama Tuhan Tuhan aku mau berubah gitu Bagaimana cara aku merespon ke keluarga aku Karena kalau aku nggak dimulai dari diri aku Aku ikut Tuhan Tapi aku malah kepahitan bukannya jadi garam atau terang dari keluarga aku gitu kan jadi aku bilang, Tuhan aku mau komit gitu aku mau merubah keluarga aku aku mau merubah keluarga aku dengan cara harus aku yang mulai, harus aku yang memulai suatu, uh, suatu percakapan nah dari situ aku mulai mulai merespon dengan baik apapun hal-hal yang mungkin dulu sangat sensitif apapun itu tapi lama-kelamaan tuh kayak buka suatu hal yang sensitif pada sebenarnya mungkin memang buka suatu hal yang sensitif tapi disitu aku aku ikut-tetap ikut ke ikut aku tetap, uh, tetap home sharing-sharing karena ketika sharing itu kan ternyata bukan aku doang yang mengalami hal itu gitu uh, jadi ketika aku merubah respon aku dan merubah cara berpikir aku kita aku pun berubah terutama kayak sikap mamaku yang uh, mungkin Sebenarnya ini bukan suatu kesalahan atau suatu masalah cuman ada memang ada perbedaan cara komunikasi aja Nah dari situ mulai dah Aku sama ngomong sama adik aku mulai rendah adanya Dan maksudnya kita saling mengertilah Ini maksudnya ini loh, ini maksudnya ini loh Begitupun ke mamaku gitu Dan pada suatu ketika, ketika bulan puasa itu Kan mamaku puasa ya Nah di sini. Be berbeda banget dari tahun-tahun sebelumnya. ketika mamaku puasa dan aku memang tidak puasa, di sini sudah tidak ada kayak rasa tembok tembok itu udah nggak ada. mamaku yang maksudnya yang dalam kondisi semua keluarga aku puasa dia menanyakan aku, e, Gre mau makan apa bahkan aku dimasakin sama mamaku mau makan apa, Ma uh, aku mau makan ini dimasakin bener-bener dimasakin gitu. E, perubahan itu real banget di hidup aku gitu dan bikin aku makin gini ya Tuhan ternyata bukan bukan bukan permasalahannya gitu lebih ke cara respon kita bagaimana kita berkomunikasi dengan mama aku gitu terutama gitu pada satu sisi yang ada yang bener-bener sebagaimanapun aku siapapun aku maksudnya entah apa yang aku udah perbuat sama dia gitu apa yang udah sering aku sakitin tapi disitu ternyata yang ada cuma gua takut, cuma waktu doang dan super banget gitu kekuatannya mungkin di disaat orang lain gak terima aku disitu mama aku terima aku apa adanya dengan sekurang-kurangnya aku dengan sedrop-dropnya aku gitu jadi setelah kejadian semua itu 8 bulan kemudian aku memutuskan pindah kerja lagi kenapa? karena harus memberanikan diri, harus memutuskan Aku harus move Aku jadinya akhirnya stay di Karawaci Aku bilang sama mamaku Aku mau stay Karawaci dengan goals aku seperti ini Dan aku juga meyakinkan mamaku percaya sama aku gitu Aku mau tackle semua masalahku tahun ini setidaknya tahun sampai tahun depan Bener-bener kali ini aku minta restu sama mamaku aku Aku mau kerja mah udah aku mulai nge kos di stay di karawaci dari situ ada lagi hal perubahan apa yang biasanya aku tiap hari di rumah selama 8 bulan nah ini kan udah ga ada nih anaknya di rumah nah itu mama aku bener-bener tiap hari mungkin sekali sehari tiga kali lebih kali ya dia bener-bener video call nanyain lagi ngapain udah makan belum hal-hal simpel yang kayak memang seharusnya keluarga seperti itu gitu setiap hari aku setiap hari mau ketemu tamu nih ya, mama aku mau ketemu tamu, aku gitu doain ya semoga, aku bilang gitu. Dan di bener-bener uh, bukan satu dua kali aku berulang kali ngelakuin hal itu sama juga halnya ke papa aku gitu, aku juga berdamai sama papa aku gitu. Pak aku mau gini gini, gini tolong restuin aku gitu. Dan uh, bersyukurnya banget. Pencapaian aku sampai saat ini itu membuahkan hasil, gitu. Yang mungkin menurut orang, anggrek gak bisa, anggrek gak bisa, tapi bersyukur banget Tuhan ada di samping aku, gitu. apa yang aku targetin dalam maksudnya dalam tahun ini ya, dalam jangka waktu dekat yang mungkin kelihatannya tidak mungkin dalam hal manusiawi tapi Tuhan kasih aku bener-bener luar biasa itu bisa dihitung lima kali lipat Tuhan eh, selalu ada buat aku di saat orang-orang di tidak ada yang cuma aku bisa ngobrol itu cuma sama Tuhan terus yang menurut mata manusia kita menurun itu enggak gitu malah kayak ibaratnya kalau kita flashback tuh tahun-tahun ini tuh mungkin secara ekonomis, secara uh, keluar, secara finansial, secara pokoknya dalam hal hal apapun pandemi itu semua orang mengiranya nya menurun kan? tapi enggak di situ Tuhan bikin aku naik secara karakter, secara uh, pemikiran, secara, secara uh, pertumbuhan dalam Tuhan di situ benar-benar Tuhan bikin aku naik naik naik naik terus gitu dan sampai pada titik ini gitu dan titik ini pun disuruh tuhan luar biasa banget sama aku thank you banget untuk teman-teman di luar komunitas ataupun di dalam komunitas klub ini thank you buat supportnya anggrek bisa ada sampai saat ini bantuan kalian semua gitu dan untuk teman-teman uh, yang nonton tayangan ini kalau punya masalah yang hampir sama ataupun yang mungkin kalian merasa lebih berat, tapi percayalah Tuhan kalau ada di sini. Selamat Hari Natal dan Tahun Barat. Kita kasih tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah teman-temannya buat Tuhan Yesus. Kalau teman-teman memperhatikan dengan baik, ada yang menarik dari foto-fotonya Anggrek, ya. betul ya? Dia memilih, meyakini Tuhan Yesus. Dibandingkan dengan apa yang keluarganya yakini, berbeda. Dan seperti saudara tahu, langkah iman seperti itu, itu tuh langkah yang berani, nggak gampang. Langkah berani kedua yang diambil adalah dia berani memutuskan meninggalkan apa yang dia pikir selama ini pegangannya gitu, lalu dia pindah ke tempat lain untuk memulai sesuatu yang Tuhan suruh juga. Interesting sih buat saya. Gitu. Memang sekali lagi Gambar dan tampilan lengkap itu nggak sepenuhnya ada di video tadi gitu. Tapi ceritanya sama kurang lebih Bahwa ada orang-orang yang Tuhan pakai Yang dari latar belakang biasa aja Belum lagi kalau nanti dia cerita Bagaimana pergumulannya Fight dengan papanya Fight dengan mamanya Karena imannya Beda lagi urusannya itu Tapi ini yang terjadi Dia berani melangkah Seperti statement tadi Berani hidup di dalam Tuhan Dan hidup berani Nah saudara sini saya sengaja minta meja makan sih. Bukankah ini meja makan untuk keluarga? Setuju gak? Setiap malam natal saudara ngapain sih biasanya? Atau mau malam natal? Saudara pasti pengen duduk makan kan? Bersama keluarga saudara yang saudara kasihi. Yang setuju katakan amin. Saya pikir ini relate gitu dengan kita. Bahwa natal tuh sebenarnya adalah undangan Tuhan buat kita semua. Menjadi anggota keluarganya yang tadinya kita terbuang di luar sana diadopsi Tuhan kembali bukan diadopsi sih disadarkan kembali gitu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah amin saudara jadi kembali saudara kesilisilah tadi gitu ya kita lanjutkan sedikit ya, ke momen yang apa yang saya mau bahas lebih jauh orang yang kelima saudara Maria disebut Maria adalah remaja biasa yang berani berkata iya kepada Tuhan Remaja biasa yang berani berkata iya kepada Tuhan. Bahkan Lukas 1 ayat 38 sangat terkenal. Katanya gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kalimat menarik. Kalau sangat make sense. Kalau ini disampaikan kepada Maria. Maria, besok kau akan mendapatkan Mercedes Benz. Haleluya Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Keren. ya, ya gak? Maria, besok kau akan menjadi besar namamu dikenal wah janjinya seperti itu haleluya Tuhan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan tapi kalau saudara baca pasal sebelumnya dia bilang gini Maria besok kamu akan mengandung dan kandunganmu dari roh kudus waduh gawat itu bukan main-main loh saudara di sini yang sudah dewasa mungkin punya anak wanita tiba-tiba anak wanita saudara bilang papi aku hamil loh siapa suaminya? roh kudus Ayah, ayah, wah ini anak bohong kan? gua mungkin seperti gitu konfliknya betul gak? Tapi Maria bilang, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara, menarik adalah pada saat Maria berani berkata "iya", bukan berarti hidupnya jadi lebih mudah juga. Amin, gak berarti hidupnya lebih mudah juga, tapi ketaatan Maria justru membuat Tuhan bisa bekerja. Ketaatan Andre justru membuat bisa Tuhan bekerja. Ketaatan Amu, Edi, dan Brave Team yang lain... justru bisa membuat Tuhan bekerja. Ketaatan, saudara, justru bisa membuat Tuhan bekerja. Amin. Jadi, saudara, jangan keliru di sini, saudara. Di sini kita kadang-kadang suka berpikir gini. Oh ditanya, eh, apa sih prioritas hidup kamu? Nih, saya kasih prioritas hidup saya. Maria bilang, jadilah kepadamu karena aku ini hamba Tuhan. Yang artinya dia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Di konsep Maria yang namanya memprioritaskan Tuhan... Berbeda, kalau kita punya konsep seperti begini, kan? Konsep prioritas selama ini: satu, Tuhan, betul; dua, keluarga; tiga, pekerjaan; empat, pelayanan; lima, enam, dan lain-lain gitu, saudara. Tapi yang mau diseberangkan, Maria adalah konsep seperti ini: Tuhan adalah center. God is the center of everything. Kalau saya berkeluarga, saya berkeluarga untuk Tuhan kalau kesehatan saya saya jaga karena Tuhan mau saya jaga badan saya pelayanan saya semua orang-orang yang melayani sikap-sikapnya semua kadang-kadang nyebelin hey nilai itu harus ada dalam hidup kita kita melayani Tuhan dengan value-nya Tuhan Amin. Lalu apa lagi? Relationship. Saya mau jaga hubungan saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang tua. Hei, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pusatnya kan begitu. Leisure kita, kesenangan kita. Seperti apa yang Tuhan mau. Uang kita pun juga demikian. Seperti apa yang Tuhan mau. Yang mengerti katakan amin. Karena keputusannya seperti inilah. Atas pilihan tersebut. Tanpa sepengetahuan Maria, sekali lagi, tanpa sepengetahuan Maria, ada bintang di langit yang bergeraknya aneh. Saya gak punya waktu jelaskan pergerakan bintang ini, saudara bisa nonton tayangan online kita, saudara. Saya yakin, saudara, orang yang berani berkata iya kepada Tuhan, mentaati Tuhan, pasti beda, beda dalam responnya, beda dalam sikapnya, beda dalam melakukan pekerjaan. Gak cuma jago main di gereja-gerejaan aja, tapi di dunia nyata jadi berkat buat orang lain. Amin. Karena value-nya beda. Seperti Maria ini. Dan tanpa dia tahu. Tanpa dia tahu, perhatikan. Terangnya Tuhan ada atas dia. Tanpa dia tahu. Ada terang di sana. Perhatikan lagi. Terang di atas Maria bukan karena usaha Maria. Tapi Tuhan yang berikan bintang itu kepada Maria. Amin ya Jadi... Kalau Tuhan kasih bintang terang, bukan usaha kita. Bukan, jangan sombong-sombongan dulu. Tetapi Tuhan berikan supaya orang melihat dan mengenal Tuhan. That's the quote. Terang bukanlah usaha kita, tetapi Tuhan yang berikan kepada kita. Supaya orang melihat dan mengenal Tuhan. Haleluya. Amin. Wait, pertanyaannya sekarang kayak begini. Pertanyaannya, million dollar question adalah seperti begini. Kenapa? Tuhan pilih Maria. <laughs> Million dollar question kan. Mengapa Maria yang dipilih Allah untuk menjadi ibu bagi Yesus? Pertanyaan bagus. Yang pasti yang saya mau yakinkan sama saudara pertama pemilihan orang itu dalam pekerjaan Tuhan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita nggak bisa ngomong, Tuhan bisa pilih siapa aja gak bisa berdasarkan apapun, Tuhan mau pilih, bisa tapi yang kedua, saudara yang saya mau katakan sama saudara, prinsipnya yang saya mau angkat di dalam tema brave and bright ini Tuhan memilih seseorang bukan karena dia baik, namun Tuhan akan menjadikannya baik bukan karena ia sempurna, tapi Tuhan akan menyempurnakannya amin kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. itu bedanya dan dari tadi kita ngomongin silsilah keluarga saya dengan sengaja meminta setting meja makan karena ini kan memang Biasanya Natal kita kumpul bareng keluarga Dan kita bahas silsilah keluarga Jadi ini adalah undangan buat kita semua Menyadari bahwa kita itu memiliki keluarga Dan kita punya Bapak yang baik Dan kita adalah anak-anaknya Saudara bangku ini Sengaja saya kasih nama kosong di belakang ini Buat saudara yang saat ini sedang jauh dari Tuhan Buat saudara yang saat ini mungkin merasa Sudah sudah banyak melakukan hal yang keliru di hadapan Tuhan Hari ini saya mau ingatkan Ada satu undangan untuk saudara pulang Invitation bahwa ada Tuhan yang mati, yang lahir buat kita semua. This seat is yours. Duduk kembali di dalam keluargamu, saudara mungkin nggak paham apa maksudnya. Duduk di dalam keluarganya Tuhan. Ini bicara banyak hal. Saudara makan makanan yang sama dengan keluarga ini. Artinya apa? Statusmu dikembalikan. Value keluarga ini juga dikembalikan. Valuemu dibenerin jadi sama dengan value keluarga yang duduk di meja makan ini. Status anak raja, acceptance penerimaan, benteng terkuat adalah keluarga, penyediaan pasti juga terjadi di dalam keluarga. Dan that's why Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kembali anak-anaknya duduk kembali satu meja jadi keluarga. Aduh saya gak tahu dengan saudara. Tapi pesan Natal ini sangat luar biasa buat kita semua. Dan saya benar-benar bersyukur ada Tuhan yang mau datang buat kita semua. Amin. Amin. Saudara, at the end. At the end saudara gak kaget. Kalau iblis berusaha menipu kita. Dan membuat kita skip dengan cepat silsilah ini. At the end saya gak kaget. Karena saudara ada pesan yang sangat-sangat penting dari silsilah ini. Dimana Tuhan mau menyampaikan sesuatu. Mungkin saudara juga udah tangkap sih. Dari tadi. Dari silsilah ini ternyata garis keturunan Yesus ada cerita incest, ada cerita seksual disfungsional, ada pemerkosaan, ada konspirasi pembunuhan. Pesannya jelas bahwa walau di tengah kekacauan hidup sekalipun, Tuhan masih sanggup berkarya dalam hidup saudara dan oh, oh, oh. Walau di tengah kekacauan hidup sekalipun, Tuhan masih sanggup berkarya di dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara cek di dalam silsilah tadi, saudara lihat banyak orang-orang yang kisahnya hancur, Amin? Apakah saudara sekarang duduk di situ dan bilang Tuhan, Tuhan nggak bisa pakai saya? Hello, kau lihat orang-orang yang tadi Tuhan pilih, orang-orang yang hancur. Kalau kau merasa hidupmu berantakan, hancur, kau mau buang hidupmu? No way, Tuhan masih mau pakai saudara. Tadi saya bilang saudara, saya akan ngomong tujuh poin, ya kan? Poin pertama, brave. Poin kedua yang saya mau ngomong sama saudara adalah Tuhan bisa pakai Amen. siapa saja. Amen. Poin Amen. ketiga adalah Tuhan bisa pakai siapa saja. Mari kita pakai berdiri di hadapan Tuhan. Poin keempat adalah God Can Use Anybody. Come on. Poin kelima Tuhan bisa pakai siapa saja. Poin keenam Tuhan bisa pakai siapa saja. Poin ketujuh adalah Tuhan bisa pakai siapa saja kasih tepuk tangan yang berinya buat Tuhan Yesus haleluya sentap jiwa ku come mari kita puji dan sembahMu Jesus Christ. sungguh besar kau Yesusku pas saat ini, aku berdoa buat setiap orang yang hadir di tempat ini pada malam hari ini. Bukan kebetulan mereka ada di sini, Tuhan. Ada pesan Tuhan yang disampaikan dalam hidup mereka. Aku melihat dengan mata iman, ada hidup-hidup yang dibangkitkan, ada hidup-hidup yang dikuatkan kembali, ada hidup-hidup yang dikembalikan ke dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami, kami berani hidup dan hidup berani untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang menjamah kami semua, Amen. mengingatkan kami semua. Kalaupun kami merasa tidak berharga, kalaupun kami merasa terlambat karena usia, karena dan lain-lain perbuatan kami, malam ini kami menyadari tiada syarat kasihmu, Tuhan. tiada syarat kasihmu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat kasih. Kami bersyukur buat Firmanmu. Kami bersyukur buat Engkau yang mau datang buat kami di dalam Natal ini dan memeluk kami kembali di dalam kasih. Oh, Jesus. Jesus, aku berdoa biar firman yang ditaburkan pada malam hari ini jadi berkat. Amen. Bahasa hambamu terbatas, tapi biar roh kudus yang mewahyukan firman ini dalam hidup setiap kami. Dan aku berdoa semangat yang patah dibangkitkan Tuhan. Amen. Aku berdoa impian-impian yang mungkin sudah dibuang, diambil lagi. Amen. Aku berdoa yes. ada hidup-hidup yang mungkin berasal nggak berguna, dikembalikan kembali. Yes. Sehingga mulai malam ini dan tahun 2022 sebentar kami akan masuki Tuhan. Kami berjalan dengan berani. Karena Tuhan yang kami sembah adalah ya. Tuhan yang hidup. Wuh, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berapi firman ini. Biar jadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua ini berkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Amin. Buat amin. Tuhan Yesus. amin, amin, amin, amin. Silahkan duduk kembali. Saudara sekalian, saya mengucap syukur kalau Natal ini boleh ada. Dan sebagai gembala saya mengucapkan terima kasih. Terutama buat semua yang terlibat melayani pada hari ini. Saudara bisa kasih tepuk tangan gak buat mereka yang sibuk-sibuk nih buat project manager Daniel ya dan Ika tepuk tangan buat mereka semua <laughs> dan semua orang-orang yang berjeri lelah di balik ini aransemen musik yang bagus dari Yohan di sana dan tim ya amazing tim puji Pian penyembahan Ashir yang berjeri lelah dari kemarin malam menyiapkan ini semua semuanya anugerah Tuhan dalam Raja Wali Church terima kasih buat semuanya saudara senang malam hari ini berada di rumah Tuhan. Amin. Sudah senangkan malam ini berada di rumah Tuhan. Sebelum kita berpisah mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Dan kita mau uh, berdoa bersama-sama. Dan nanti doa penutup ibadah natal kita ini akan dipimpin oleh co saya. Pastor Joe Yede, ya. Sekarang kita undang di beliau untuk maju ke depan. Untuk membawakan doa tutup pada malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan doa Oke, okay, before first, Jemaah Tuhan kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Natal hari ini, ibadah perdana Natal on-site, Raja Holy Church yang engkau izinkan terjadi Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan disampaikan oleh Pastor Andre. Terima kasih Tuhan Yesus, siapapun kami, apapun kondisinya, bukan siapa kami tetapi siapa engkau Tuhan yang baik Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, engkau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk dipakai Tuhan. Makasih Tuhan Yesus kami patahkan setiap tipuan iblis Tuhan yang mengatakan kami tidak layak Tuhan. Kami akan jawab Tuhan bahwa memang kami tidak layak, tetapi Tuhan Yesus yang melayakkan kami. Dan orang-orang seliling kami akan berkata Tuhan Yesus yang luar biasa bukan diri kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus kau baik Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus dan kami percaya Tuhan setiap orang Tuhan akan bergerak Tuhan maju Tuhan menggenapi panggilannya. Makasih Tuhan untuk Raja Holy Church Tuhan yang kau izinkan ada Tuhan sampai hari ini Tuhan, Semua karena anugerahmu Tuhan. Makasih Tuhan setiap tim yang ada Tuhan, untuk gembala yang ada Tuhan, untuk setiap jemaat yang ada Tuhan. Kami percaya semua karena kasihmu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan kami siap Tuhan untuk menerima kejutan-kejutan yang baru Tuhan di 2022 Tuhan Yesus. Makasih Tuhan kau baik Tuhan. Hai di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan saudara, kami mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami sudah menyelenggarakan ibadah natal, kami berdoa Tuhan biar pengurapanmu beserta dengan kami sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Dan jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, melanjutkan hidup kami, melanjutkan aktivitas kami Tuhan, biar lewat hidup kami nama Tuhan yang dimuliakan. Lewat hidup kami nama Tuhan semakin ditinggikan Amen. Lewat hidup kami yes. Tuhan semakin nyata dalam yeah. hidup kami Amen. semua Kami akan menerima berkat daripadamu Tuhan Mari angkat kedua tanganmu saudara Diberkatilah kehidupanmu Diberkatilah keluargamu Diberkatilah pekerjaanmu Diberkatilah usahamu Diberkatilah pelayananmu Diberkatilah studimu Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi seiring dengan kehendak Tuhan Dan pulanglah dengan berkat yang melimpah